Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Man. Spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan bell notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Master Movies. Silahkan duduk manis dan selamat menonton. Film dimulai. Dave adalah seorang pria yang hobinya melukis. Dia suka kepada banyak gadis cantik dan suka mempermainkan hati mereka. Ia juga sering bergonta ganti pacar. Dev yang memiliki wajah yang tampan dan disukai oleh banyak gadis cantik yang bertemu dengannya. Dev siap akan menikah dengan seorang gadis yang kaya, Anita nama gadis konglomerat itu. Terlihat Dev sedang berada di Singapura dan Dev dalam perjalanan pulang ke India. Terlihat pria menang kontes budaya di Singapura. Dan mendapat tiket kapal secara gratis Untuk pulang ke India Pria sudah bertunangan dengan Rats Tidak disangka Dev dan Pria Satu kapal kusiar yang mewah Awal mulanya pertemuan mereka terjadi Karena Pria salah masuk kamar milik Dev mulai saat itu mereka berteman di kapal mereka makan dan saling mengungkapkan isi hati mereka terlihat Dev menyukai pria di saat itu pria mengatakan kepada Dev bahwa dia sudah bertunangan pria terlihat sangat jaim dan tidak tertarik dengan Dev dia mulai jatuh cinta dan mengikutinya saat Dev sedang bersama kami gadis cantik yang digodanya namun Sebenarnya Dev tidak menyukainya, hubungan mereka di India semakin dekat dan akrab. Dev juga mengajak pria berkunjung ke tempat neneknya ketika kapal itu sampai dan mereka pun mengunjungi neneknya. Mereka pun berlalu dan melanjutkan perjalanannya. Dev mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan perasaan cinta yang dia rasakan terhadap pria. Dev memberikan gaun kepada pria dan meminta pria memakai tetapi pria menolaknya Dev terlihat bahagia melihat pria memakai gaun itu Kemudian mereka berdua sepakat membuat janji Mereka berdua sepakat menyelesaikan segala permasalahan yang ada Dev juga meminta waktu enam bulan untuk berubah menjadi lebih baik Dan mereka akan bertemu kembali setelah enam bulan di tempat yang mereka telah setujui Pada tanggal 14 Februari, tepatnya di hari Valentin. Terlihat Dev bertemu dengan Anita dan mereka diwawancarai oleh wartawan. Dev mencoba menjelaskan tentang arti cinta yang sesungguhnya dan ia mengatakan kalau ia tidak menikahi Anita. Dia meninggalkan semua hartanya mobilnya, rumah, dan semua perhiasannya. Nato sahabat Dev awalnya marah dengan semua keputusan Dev dan dia mulai sadar akan semua bakat yang dimiliki Dev. Dev mempunyai bakat dalam melukis. Dev mengawali bakatnya dari dia mulai mengecat jalan dan dia mulai membeli alat-alat untuk melukis dan mulai melukis. Di sisi lain, Rats membuat keputusan untuk menikahi pria secepatnya, karena dia melihat death berbicara tentang cinta, dia pun sadar akan memilih cinta daripada mengurus bisnisnya terus menerus dan akhirnya mereka berdua pun menikah secepatnya, pria ingin menyampaikan sesuatu kepada rats, tetapi selalu terpotong pembicaraannya sebelum ia menjelaskan hal tersebut, Raj akhirnya sadar karena dia mendapat surat yang dituliskan pria untuk Dev agar dapat melupakannya Raj pun merelakan pria untuk Dev agar ia dapat menemuinya pada tanggal 14 Februari setelah enam bulan berlalu Dev sudah mewujudkan impiannya dan dia menjadi pelukis yang dikenal banyak orang Dev diwawancarai di salah satu TV kalau dia sangat mencintai seorang gadis yang bernama Priya dan besok hari mereka akan bertemu tepat pada hari Valentine. 14 Februari mereka berdua sangat bahagia dan saling bertemu tiba-tiba kejadian tragis terjadi berawal dari ban mobil yang ditumpangi pria kempis pria memutuskan untuk jalan dan saat dia mau menyeberang jalan ia ditabrak pria dilarikan ke rumah sakit dan harus operasi dia harus amputasi pada kakinya Dave menunggu hingga sepanjang malam dia merasa kecewa dan putus asa karena kepercayaannya telah pria hianati tanpa ia sadari. Kalau pria mengalami kecelakaan, pria pun melarang Gratz untuk memberitahu kepada Dev yang sebenarnya, tetapi mereka berdua saling merindukan dan... Encintai satu sama lain hari pun berganti dan Dev semakin terkenal dan menjadi seorang pelukis hebat dan terkenal suatu waktu pria datang menghadiri pameran seni dia ingin membeli lukisan tentang gambar dia bersama neneknya Dave pekerja yang bekerja untuk Dev menelponnya dan dia mengatakan kalau ada seorang gadis yang mau membelinya tetapi Dev berkata lukisan itu tidak dijual. Namun Jasmal pekerja dev, mengatakan kalau gadis cacat itu memaksa dan mengatakan kalau gadis itu sangat memahami tentang lukisan itu karena hubungan emosional kenangan dan cinta di baliknya. Mendengar itu, akhirnya Dave memberikannya secara gratis. Di suatu saat, Nato memberikan tiket pertunjukan drama untuk Dave. Pada saat mau pulang, Dave melihat pria lagi duduk bersama Raj. Dave menghampiri mereka dan pergi begitu saja. Raj ingin memberitahu Dave, namun Pria mencegahnya. Beberapa waktu kemudian, Dave bertamu ke rumah pria. Dia menanyakan kabar dan meminta penjelasan kenapa pria tak hadir pada tanggal 14 Februari waktu itu. Dave juga ingin memberi gelang kaki dari neneknya yang baru saja meninggal dunia. Pria tak bisa menerimanya dan mengatakan kalau ia akan memakainya sendiri nanti. Saat mau pulang, Dave menceritakan tentang lukisan yang ia berikan kepada gadis cacat melalui manajernya. Dia pun teringat saat pria melarangnya memakai gelang kaki itu. Dia pun tersadar kalau gadis cacat itu adalah pria. Dave berjalan sambil mengamati di dalam rumah pria dan ruangan lain dan menemukan lukisan itu. Dia akhirnya menyadari bahwa gadis cacat itu adalah pria wanita pujaannya. Dave mengatakan kalau dia tetap mencintai pria apapun yang terjadi. Dave dan pria akhirnya menikah. Dave menggendong pria melewati api suci dan mereka hidup bersama dan bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.